Ya, bagaimana Bapak James dan Bapak Gerard? Mantap. Perjalanan hari ini kita kemana? Kemana Nage. ada Arpanas kemana Nage? Ya. Bapak James, bagaimana pendapatnya? Kemana ibu renya? Bagaimana? Ibu seberapa kali ke sini? Dua. dua kali? <gifat> eh Aduh, dua kali? TikTok dulu, Mereka. benar dulu, benar Mereka selamat <laughs> Oke, okay, jumpa lagi bersama kami berdua. Sama si saya Doni dan juga Yandra. <laughs> ini destinasi ke 10 kita. Ya. Pulau tempat dalam waktu dua minggu. Oke, okay, kita di air panas Malanage. Malanage. Di mana air panas ini sangat unik karena air panas ini pertemuan antara dua sumber air ya. Jadi ada air panas dan juga ada air dinginnya. Jadi kita mandi itu di tengah-tengah pertemuannya. pertemuannya nah ini bagaimana Ibu? selama dua minggu ya, secara tanggal 14 ini luar biasa loh kita berdua karena benar-benar ya kerjanya cuma jalan-jalan, ya. makan ya gitu dan ini merupakan bonus juga karena kemarin kita tidak merencanakan ke sini ya. hanya kebetulan dengan orang rumah bersedia mengajak kita ke sini dan juga kemarin di pantai nah, di, di, Waibla. di Waibla, Pasir Putih Waibla di Pasir Putih, pantainya juga sangat keren dan di sini juga sudah sangat bagus sekali jadi pertemuan antara air panas dan air dingin. Kalau di air panas, panas sekali. Kalau yang air dingin, ya dingin. Dan kita mandi di tengah-tengahnya antara pertemuan air panas itu. Oke. Okay. Mandi. Per perjalanan kita lumayan lama dan seru juga. Tidak membosankan kita jalan-jalannya dan dapat foto-foto yang bisa di-upload selama satu tahun ke depan. Kayaknya stok foto banyak sekali, ribuan foto. Oke, okay, baiklah kita mandi dulu di air panas eh uh, apa namanya? Malanage. Air panas Malanage. Oke. Okay. Ah uh. Guys, bagaimana guys? Gak <laughs> ya, enak ya. Setiap tempat itu memiliki ceritanya yang berbeda. Tapi kalau misalnya di sini enaknya apa ya? Karena dia langsung kan kayak ke kali gitu. Jadi kita mandi di kali, tapi kalinya air panas, gitu. Keren lah. Lampu. Setidaknya besok kita pulang kondisi fisik fit lagi. Oke okay, teman-teman semuanya, kita berhabis habis di air panas Malah, Malah nage, nage. <laughs> Dia lupa terus <laughs> Ya tempatnya sangat rekomendasi sekali ya Bagaimana Ibu Diandra? Saya hanya merasakan perbedaan kami selama 14 hari berkeliling kota Bejawa hitam guys Malah ya. makin eksotis kulitnya ya Iya dan ini bertanda kita menikmati kita, kita berhasil menggosongkan diri di Bejawa ini ya. Jadi kalau misalnya mau menghitamkan kulit gak usah jauh-jauh ya Gak usah kembali Langsung sini. ke sini saja tapi kalau yang cocok putih guys. Kalau cocok. Kalau memang sih kalau misalnya saya selalu ke daerah Ngada, ke Jawa, ke Boae, ke Mateloko Loko, itu selalu hitam, Pak. Mohon maaf. Soalnya kalau bule ke sini tetap putih. Aslinya, Pak. Mohon maaf ya. ya. ya. Oke, okay, demikian dulu ya video kali ini kita di air panas Malanage. Oh, ya terima kasih juga ya untuk tuan rumah yang sudah mengantar kita Kaotin di sini. dan teman-teman. Sini, Sini, yang sudah sini, menemani kita uh, tour kurang lebih tour Jawa 14 hari 14 hari kita di sini ya. Ya, sini Kak, masuk Kak, masuk. Sini, Kak. masuk. Ya, ini ini ah. tersang, okay. <laughs> Ya, ini Apaan? langkah apa ya terciduk terciduk. Oke okay, jadi selama kita di Mojokerto kita nginepnya di rumahnya Khoetin dan Kamika ya. Nah, nah. Bagaimana kak kesan kesannya selama dua minggu kami di rumah? Penuh ah, hiburan, yes. ada keramaian di rumah. Tidak biasanya sepi-sepi saja, cuman bertiga. Tapi kali ini kita berenah, ber ber bergerombolan. bergerombolan. Oke okay, yeah. baik nanti kita akan balik lagi ke sini dan. Explore lagi yeah, okay. 10 hari, 10, uh, 14 hari 10 tempat wisata ya? yeah, yeah, yeah. Mantap, bye bye yeah. <laughs>